Menanti nasib pj 40 peta Surabaya-Sidoarjo, di mana dari sisi timur akan dilalui playover Aluha, dan dari sisi utara akan dilewati frontech road Waru Buduran. Ini letak dari pj 40 nah ini proyek playover dari arah timur nanti kita juga akan melihat BCL 40 mengamankan perjalanan KA Ketel dari arah Malang disebut KA Ketel karena mengangkut bahan bakar cair baik itu bahan bakar minyak atau BBM maupun bahan bakar khusus saat ini PT KAI bekerja sama dengan Pertamina gerbong ketel dicat berwarna perak nah, dengan kedua logo yaitu KAI dan Pertamina di sebelah kiri dan sebelah kanan serta tulisan Pertamina pada bagian tengah di kondisi play KA Ketel dapat digerakkan dengan kecepatan hingga 70 km per jam jenis KA Ketel dibagi menjadi tiga dengan daya angkut 40 ton 30 ton dan 31 ton saat ini lokomotif yang digunakan adalah CC206 dimana di era awal tahun 2000an sampai 2013 menggunakan CC201, 203 dan 204 Nah, ini yang 40 saat ini Pengangkutan BBM atau BBK menggunakan kereta ketel di Indonesia, saat ini ada 10 relasi, yaitu 5 relasi di Jawa, 2 relasi di Sumatera Utara, dan 3 relasi di Sumatera Selatan. Relasi terpendek adalah KA BBM, Relasi Benteng Malang Kota Lama di Jawa Timur jarak 100 km. Formasi 220 gerbong kereta. sedangkan relasi terpanjang KA BBM relasi Kertapati Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Jaraknya 305 km. Muatannya premium solar dan kerosin atau minyak tanah. kali ini